Antara Ibnu Umar sama Anas bin Malik, keduanya itu muride Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi muride Malaikat Jibril. Malaikat Jibril orang kok muride Gusti Allah. Wah, Malaikat Jibril muride Gusti Allah. Malaikat Jibril ini adalah utusan Gusti Gusti Allah subhanahu coba itu ada ada silsilah ya silsilah fikih silsilah fikih ini yang asli dalam mereka untuk menghubungkan keilmuan kita dengan guru-guru ke atas ini ada silsilat silsilah keilmuan keilmuan saya nyampe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa ini seer siapa banyak ulama-ulama mengatakan selama tiga perkara ini tidak terjadi maka sulit orang alim sulit yang pertama adalah ngajinya sungguh-sungguh kalau ngaji itu jangan legality kalau ngaji itu yang sungguh-sungguh yang semangat yang nikmat, yang lazat, jangan pernah jenuh, jangan pernah menyerah, jangan pernah boyong, kecuali sudah mendapatkan izin dari guru. Santri itu boyong, itu atas perintah guru. No. Santri boyong, asa karo PDW. Kalau Ustadz kamu itu belum ngomong, meni, berhenti, kamu pindah pondok, kamu nikah, kamu tetap di rumah, jangan. Dengerin, makanya banyak santri itu belajar, di sebuah pondok, tapi keilmuannya ini kurang barokah. Gara-gara seperti itu. Sakar Pdw. Hmm? Yang pertama adalah mau dengan sungguh-sungguh. Nomor dua, khidmah. Santri itu harus khidmah sama guru. Jangan sampai enggak. Meladeni saya. Ya, mau sopong ngakai sooyong ini meladini saya. Hmm? Iya, Ustaz saya itu pengen meladini Ustaz. Lihat terus. Saya itu yang ngasih pengen kalau makan nyuapin Ustadz. Milik disembelih sembelih gue <laughs> Maksudnya khidmah itu ya. Apa melayani teman-teman di kamar. Memilihkan yang terbaik pada teman-teman. Waktu makan melayan dan sebagainya itu. Huh? Itu nomor dua. Nomor tiga adalah menghubungkan silsilah seorang murid kepada guru-gurunya sampai Rasulullah SAW. Mondok itu harus punya silsilah jelas. Mondok enggak punya silsilah guru jelas. Terus jangan-jangan keilmuan kamu nemu di mana gitu. Makanya usahakan, usahakan kamu itu. Ya minimal lah, minimal lah, minimal. Apal nama-nama gurunya sampai di nabi ini ternyata. Ada yang sudah apal? Eh? Ini, kata ditakai tak kai kuki yaimu yang ngerti deh, shaboy ya. Mustato ya lah. Lali aku, kalau gurune debel lali. Eh? Kalau perlu itu guru-guru kamu itu nyampe Rasulullah gitu. Paham nama saya? Tersna ya, oleh mengomong meniko lor. <Tus ngomong että microphones..."> muharrar. Innina daratulaka lakama fi bathni muharrar. Muharraran fa minni. Nama saya Muharrar. Alfatu, al Fatu -fatiha al, -fatiha al Fatihah tu ila syekhi wa Al Fatihah tu ila syekhi Muharrar Al Fatihah. Sekali-kali di Fatihahi kan ustad masih hidup rumah samu macam fatihah untuk guru apa nak ini nawi smati ya, nawi smati pelalang hidup pelalinan ya no. itu apa nggak pernah doain no. di sini di sini apa uh, itu sir sanat. nama saya Mukharor Khuduri bin bin Mukharor bin Mukharor Hudori Hudori nama bapakku. Mukharor bin Kiai Hudori bin Kiai Ahmad, bin Kiai Karsati. Kalau bisa itu kamu ngerti silsilah kamu minimal tujuh. Kalau kamu pengen jadi orang hebat luar biasa, kamu harus tahu silsilah kamu tujuh. Siapa namamu Neng? Namamu siapa Neng? Nunuhi. Ayah kamu siapa namanya? Apa? Siapa? Entep Burhan. Entep Burhan. Santai-santai. Entep Burhan. Ini lagi satu. Terus kakekmu? Eh? Haji Usman. Eh. Terus buyutmu? siapa Muhammad Mama Rosadi cewek ya kok Mama gini maksudnya Mama Rosadi terus udah-udah si canggah canggah canggah haji muntaha terus udah-udah si Laki lagi berapa itu Laki bapak kakek Terus buyut Masih mantik. Angel Jadi orang hebat Keduh <gukuin tuk tangan> ngerti silsilahi ke atas Minimal tujuh Kenapa Rasulullah hebat Kanji Nabi ngerti silsilahi Nyampe Nabiullah Adam <gukuin tuk tangan> Nah potonganmu Nah gitu tulisannya ini rannya aman ya eh. Kiai Moharoh Hudori bin Kiai Hudori bin Kiai Ahmad bin Kiai Karzati berkelahiran di dusun Goipang. dusun Goipang ini, desa Telogurjo, kecamatan Wonosalam, kabupaten Demak. Nak hadiroh nama desa ini rasa disebut. Bila kau itu wisata Moharor Goipang Wonosal Goyipang Telogurjo Wonosalam Demak, pintar kok Kiai Mokharul Khuduri lahir pada hari Akhat pon Tanggal 13 Mei 1979 Ini santri tau gudung ngerti Santri itu gudung ngerti guru nih Guru nih lahir tanggal piro Bulan apa Tahun berapa gitu Jadi nah pas ulang tahun nih Terus saya dapat parcel banyak <laughs> 13 Mei Wah semuanya buat parsel Coba lah Mungkin lagi Nampaknya tanggal kelahiran saya tak tak dong lali ya, <laughs> coba sekali-kali beberapa ya, parsel, beberapa parsel kontak pesawat, ya. <laughs> pesawat-pesawatan. Ya. Saya kira mulai bilangan kode. Ya. <laughs> Kiai Mukhtar Kudori belajar keilmuan dengan ayahnya sendiri. Dulu saya belajar Honda saya gue. Siapa yang dilayanan apa bentuk mus kayak kodok Malah <laughs> dilayanan kata <laughs> Jadi dulu saya itu belajar sama ayah saya sendiri Hah? Apa itu? Pangkat derajatnya kiai sama orang tua utama mana? Kalau ayah ibumu pernah ngajarin kamu, yo utama ayah ibumu, utama ayah ibumu, huh? kamu itu harus bisa mengukir sejarah kamu baik. Di sini kan ada anak-anak saya, coba anak-anak saya itu diwarai. Ada Fatima bilang ada Sanuti diwarai itu jam-jam tertentu. Ah, kan anak anaknya anak kok rasa belajar detik kiai kiai dewi kira-genai. -kira. Eh. Uh, ada putra singa, walaupun kecilnya seperti kucing, nanti kalau diwasalah menjadi singa dengan sendirinya. Wah, kira sang genah, rang zaman. Ya tetap belajar, oh no no. Singarani anakku singa sopo. Kena yo menungso ni nih Lalu dengan para ulama di desanya seperti Kiai Maskuri, Kiai Masyuri, Kiai musyafa dan Kiai Masubun. Lalu pada tahun 1995, berangkat mondok di Al-Ma'ruf, Sari. Ini pondoknya itu di, dari sini nyampe sana sekitar 60 kilo atau 70 kilo. Nah, kepengen takik caranya pajak tinggal ini gogel. Al-Ma'ruf, Bandung Sari, ngerubukan. Jidol, nah, dulu saya jalan kaki itu mengambil ilmu Quran dari juz pertama sampai juz 30. dari Kiai Haji Raden Ahmad Khalil Karim dan saya punya silsilahnya hmm. punya silsilah cuma saya itu nggak begitu seneng mengembangkan Quran saya pengen mengembangkan kitab alasan saya cuma satu nak sing mulang Quran atau bisa uakai bodoh bodoh pesantren ngebangun Quran saya kayak Tur mulang Quran nilai lek gampang lek terima nyemado salah salah terbuang hilak-hilikna Coba kita. Tak dia semu ya, Percaya enggak? Ini lagi ngulang fikih. Dulu kok kok ida fikih. Butuh pemikiran. Belum nanti kalau usul fikih. Belum nanti bahas tentang ihtilaful ulama. Belum bahas tentang ijma. Belum bahas tentang kias. Belum bahas ha, tentang dalil-dalil yang bermacam-macam dalil, perbandingan-perbandingan dalil, cara-cara beristihat. Nah, ada beberapa ayat Quran saling bertentangan Coba ngono-gue puji aja coba Nenggoni ayat ini gue Allah perintah Nenggoni ayat ini gue Allah ngelarang Coba puji aja coba nah. Yang lain Quran ada di demo ya Firman Dewa Noda Dengerin Jajee Kalau zaman dulu orang ahli Quran Artinya ahli hukum Islam Zaman sekarang ahli Quran Sempatnya ngapalan Saya lebih senang kamu itu ahli fikih Jauh lebih senang. Bahkan saya berdari menghadiahi kamu itu harta benda yang buahnya. Daripada sama napal quran suaramu ngenceling, jebul-jebul gak paham fikih hmm? Yang bisa mengalahkan setan itu bukan ahli quran Tapi ahli fikir. Fa'inna fa'kihawwa, faina fa'kihan wahidan mutawarian. Asyadu syaitan min alfi'abidin. Hmm? Ada orang ahli fikih. Satu. Wiroi. Ya? Jaga halal haram hmm? Itu geblok, aneh, Lebih sulit. Daripada wong mau cokoran jumlahi syewu. Hmm? Daripada orang baca Quran jumlahi syewu. Itu lebih menang ahli fikih. Makanya zaman teman itu ahli fikih. Pulang dari sini itu semuanya alifiky semua mampu untuk mampu untuk menghukumi keadaan yang ada itu ada ya. hmm. Hmm. ini ini guru saya ini beliau ini Kiai Ciretan Ahmad Khalil Subhanallah Lomo banget deh dulu kalau saya yang imami beliau seneng saya. Hmm. Suaranya beliau itu enak. dan memang yang imami itu suaranya enak Jadi enak. Hmm. Terus. beliau ini kalau wiridan, wah semua santri gak ada yang lari itu. Tapi kalau di imami kalau kejajah lain tuh berde berde Aku jual melaju sih sana. Sa dulu pas model gitu angket bersalat pernah wiridan. Makanya saya kalau sholat itu terbangunin pojok. Kebetulan di pojok itu, di paling depan, tapi pojok itu kan ada pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencodot, pergi. Gitu. Kebetulan kamar saya itu di depan, masjid pas, samping masjid pas. Jadi saya langsung belajar. Dakoyok gue. langsung nimpawan. Nunggu mbah Korea. <ti> <tele> <tele:> Kalau yang pimpin Romayah Yoholil enggak wani. sebab Romayah Yoholil itu kalau Wiridan terus ngadep santri ini, kalau muntolong, aso virubo, muntolongin rana santri melayu. <laughs> Jadi beliau kalau Wiridan itu orang ngadep mulan, beliau kalau Wiridan itu ngadep makmun. Saya itu kalau pulang pamitan beliau, mesti udang becak. eh, kang, benih kang, kang, benih, niki antar kita kan, karena diberi uang beliau. zaman dulu bayarnya masih 2000, semua nengku, ya allah, aku habis niru tuh raisa, orang santri mulai, ters, kano, mulai. Perlu, nyangke, tapi ini transfer, ini sekarang mulai, tak perlu udang kebeca, tapi kapan-kapan saya pengen, jadi ada santri pulang, ada tim khusus yang antarkan sampai rumahnya. Tidak nah, perlu gratis rasa bayar. Nah, siapin mobil. Mobilnya bisa terlalu. Ya. Ngetani piro, terung puluh. <laughs> Santrinya Giyaji Arwani Kudus. Dan Santri Mbah Arwani Kudus ini. Santrinya Romoyai Munawir. Yang punya kitab Kamus Munawir itu. Putranya itu, Bah Warson. Ahmad Warson namanya. Abahnya namanya Munawir nah. Dan ilmu fikih saya. Nabil dari Giyaji Abdir Makhir Yudi. Ini beliau ini orang alim ini. Nah. Orang alim. Cuma kalau ngajar itu cepetnya lah. Jadi saya sering gak paham. Nah nulis wali tulisannya. Jadi, wong Ngalem itu tulisan wapi. Oh, Wong tulisan wapi. Berarti wong Ngalem? Jadi, nah, wong itu tulisan yang saya, wuh, wuh, ya, Wong Ngalem itu pikirannya nggak di situ. Nah, kalau Kalau nulis, wuh, wuh, wuh, Saking cepetnya beliau nulis. Dan beliau pun mengakui sendiri. Tulisan welek. Gak kayak kowe, tulisan welek. Wira Beliau masih muda, wafat. Umur 40 sekian. Saya tua sedikit. 49 kalau gak salah beliau, Bapak. Berhubung beliau itu besar, gemuk. Jadi kayak tua. Lepuk-lepuk kayak tua. Nah, coba tembak gina gini, coba ngerti nih. Ngerti ngerti, ngerti coba jamreong mojo, jamreong. jam kau yang mak-mak, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, pembantune <laughs> Saya belajar dari beliau itu Dari tahun 1995 Insya Allah dulung lahir Insya Allah kami. Kalau Pak Haril mungkin Tahun berapa Pak Heril? 84 ya Kamu Saya 79 sama Pak Heril 84 Tua mana? Tua saya Kalau saya duduk bareng sama Pak Haril Kira-kira tua mana? Pak Haril ya? <laughs> Gak berani dia. Habis ngomong menitu tua Wa, Ustaz wakti nak Ustaz mutong mau mulang. <laughs> Pertama kali Pak Haril datang ke Al-Mubarok. dilemati saya, wah ono orang tua ngajin ke Al-Mubarok wis tu wong amat mondo. tipu setelah saya bincang-bincang lama, cebut-cebul kaget dan umurnya masih muda, saya kaget. Hmm? Mungkin gara-gara perkumpulan. Beliau sering kumpul sama HPAF, kumpul sama orang-orang tua, sama kiai-kiai, pada akhirnya menyesuaikan mantasabbiabi komin bahwa. Kalau saya kumpul karo sohib, karo rapa, karo mbak-mbak, jadi menjadikan enggak cepat tua. Makanya aku ingin cepat tua, caranya sering-sering kumpul sama orang tua. Ya, kan? <laughs> Tapi kalau kepengen awet muda, caranya kumpul anak muda. Makanya tak beri rahasia, tak beri rahasia nih kan. Kenapa mbak-mbak matinya lebih lama daripada bapak-bapak. Ibu-ibu itu hidupnya lebih awet, lebih lama hidup daripada bapak-bapak. Loh saya enggak gosip saya. Bapak saya itu wafatnya lebih dulu daripada ibu saya. Percaya hmm? enggak? Mau ada buktinya kok. Ada buktinya kok. Itu Mbak Ngatmi itu. Wafatnya lebih dulu suaminya Mbak Hashim daripada Mbak Ngatmi. Haleng saya adu-adu. pondok dulu Kang Jatin itu. saya Mbak Rob ya. Mbak Rob. Mbak Rob. Rob, Rob itu. <laughs> Mbak Rob itu sama suaminya lebih dulu suaminya. Banyak ya. Sekarang mau mandung ada empat belas atau janda-janda. Kue oh, kira nggak sunnah rasul, sunnah rasul, sunnah rasul itu nikah pertama kali dapat janda. Nih saya berkelahiran tahun 1995. Orang seperti saya, orang yang agresif seperti saya, biasanya umurnya nggak panjang. Dan orang seperti saya biasanya matinya mati ini dadak biasanya, makanya zaman persiapan membongkong belum mati, sih. mati ya, bisa tapi pengumuman pakai mati-mati ya, saya mati ya zaman ketun ya boh, ya boh, lah ya boh ya boh, nangis gerung-gerung, si baleng keset, <laughs> si keset, ketun aku, penting kan udah saya umumin, kalau saya ini orang agresif, orang gesit biasanya orang gesit itu umurnya nggak panjang, ya? umurnya nggak panjang. Seumpamanya kalau saya umurnya panjang, berarti doa kamu ijabah. Doa kamu ijabah. Orang kok anu, ustadz nggak puisi udah do. Orang mati mati tak tunggu. <laughs> Padahal nama mati aku rencana bilang langsung pindah pondok. Kira mau tak mati ya. Jadi ini mati mati apa tuh ingin nani orang mati mati. <laughs> Karena kita ini ngalap guru. Ya. Jadi saya belajar dari tahun 1995 nyampe tahun 2003. 95, 96, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Berarti saya mondok itu sekitar 8 tahun. Romo Yai saya Dawu. Kowe mondok 6 tahun. Ngelim Romo Yai Dawu. Saya kebelebasan 6 tahun sekarang tak wale almu bedok sampai mondok dua tahun gak mulih mulih ngalim mulai saratnya gak mulih ngalah mulih mulih ya koyo ada ulat bertapa di dalam daun pisang kemudian keluar ini jadi intung nggak jadi kupu-kupu kenapa ulat itu kalau bertapa di dalam di waktu menjadi indung pilih daun pisang kenapa juga? Saya itu mikir panjang, itu kenapa kok milih daun pisang? Setelah itu saya pencet, kenapa itu? Saya pencet gokelin. Manfaat daun pisang. Jebul-jebul sekarang ini baru tren-trennya. mbak mbak ibu-ibu. Eh, kosmetikan pakai daun pisang. Percaya gak? Ala potongan muda tahu Saya buat buka gokeli, gokeli ngono, Eh hari. YouTube YouTube ngono. Saya penasaran banget setelah itu tak jad, ya, daun pisang, jedul daun pisang. Hmm? Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan naungan dari Tuhan yang Maha Esa. Saya Kristen hai. Satu, kepercayaan dari seluruh makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dua, kecintaan seluruh makhluk Tuhan yang Maha Esa. Rasa hormat seluruh makhluk Tuhan yang Maha Esa. Saya itu sering dikirimi kata-kata orang. Tapi setiap minggu mesti wangi jaluk duit ke aku. <laughs> Pada yang aku Jadi saya belajar 8 tahun. Sampai tahun 2003. Kalau nggak salah tahun 2003 ini, kalau nggak salah saya ingat saya ya. Saya pulang dari pondok itu bulan Februari. Hmm? Bulan Februari saya pulang. Februari, Maret, April, Mei. Februari, Maret, April. Mai, Juni, Juli, Agustus, September. Delapan bulan. Ini delapan bulan ini santri ada dua ratus. Hmm? Santri di waktu itu ada dua ratus yang ngajar. Hanya membutuhkan delapan bulan di rumah. Betul. Oh, umur saya itu baru sekitar 22 atau 23. Masih bujangan. Masih jumlah. Hmm? Santri putri banyak. Hmm? Saya didukani di Yai. Santri ini video-video kok dung dibujung. Eh <tik> kebetulan di saat itu saya nggak begitu nafsu sama perempuan. Semalamannya saya nafsu sama perempuan langsung tak langsung tak tik, saya nunjuk satu santi putri tak nikah. Tapi berhubung saya nggak begitu seneng sehingga pada akhirnya Romo Yai mencarikan saya istri. Di waktu itu toh yang nyarikan istri saya banyak Bapak Ibu saya yo nyarikan paman-paman yo nyarikan, teman-teman nyarikan, Bukan. bahkan Romo Yai saya nyarikan. Orang hebat itu ngunik ikan Jadi istri kamu itu yang nyarikan Ustadz. Guru kamu. Orang kok milih Dewi. kowe milih Dewi itu akhirnya liru nih. Pemcing. Nikah itu dipilihkan guru. Nah perlu tau sama ngomong ustad saya serahkan Ustadz, saya suaminya siapa monggo sing penting jangan satu orang ini ustad siapa ustad yang penting jangan satu orang ini ustad siapa? <laughs> siapa jangan sama ustad support jangan main garukowei ayu wisranduing ngalem orang ngentai noda duit tanggung muombo saya mau di pondok pesantren almarhum bedung saring ngarikan grobogan jawa tengah Romoyai saya ini ngalim dan apa itu perkembangan pondok dasar. pada akhirnya cuma romoyai ini tidak asli tidak asli Romo romoyai saya itu dari dari apa langitan pada akhirnya terjadi konflik di pondok terjadi konflik eh? di pondok terjadi konflik gara-gara romoyai eh? yes, pokoknya ada masalah ada masalah ada masalah sama Gus-gusnya. Jadi anggap saja Liah punya suami ngualim, tempat di sini ngualim. Lalu Muhammad, Ahmad, Ali, Umar, eh, cemburu sosial. Lalu suaminya Liah di usengkal, cus! Singkirkan. Tapi anak saya rencana tak suruh pergi semua. Rencana biar berkembang di mana-mana biar berkembang di mana-mana rencana saya kan 40 an saya jadi nanti ada yang saya dapatkan orang Bandung ada yang saya dapatkan sama orang Bekasi ada yang saya dapatkan sama orang Kudus <ti lupi whiskey> orang kowe na. kowe ketuan <tuluh> masa kowe ya pin cucu dapat nenek <tuluh> Ayo, enggak kan? Enggak naikkan, naikkan. Ini urutan sanat saya, urutan sanat masalah saya. Jadi, saya ngambil ilmu dari beliau yang asli. Nomornya salah ini, nomornya semestinya jangan satu. Nomornya yang semestinya itu ya, nomor berapa? Ini nomor satu, semestinya ini nabi semestinya. Jadi, kancing nabi nomor satu, nomor dua, soal apa ini? Cuma ini untuk menghitung saja, jadi Kiai Yati Wagenjudi, kalau Kelahiran 17 Agustus, pas kemerdekaan Republik Indonesia, pas kemerdekaan Republik Indonesia, Kiai Yati Wagenjudi, gurunya namanya Kiai Yati Maimun Juber, Kiai Maimun Juber belajar sama Abahnya sendiri, namanya Kiai Juber, Kiai Yati Juber pindah lan sarang. Kemudian Kiai Haji, Kiai Jupir belajar sama Kiai Fakih Mas Kumambang, Kamu hafalannya atau sitik-sitik ngono? Oh, langsung wuk ngono? Engko akalmu keseliu. Eh, ciri-ciri akal keseliu itu putus asa. Makanya, eh, mokaror hudori, mokaror hudori, eh, ha? Kiai Haji abdi wakil eh, Kiai Maimun Jubir. Kiai... Eh, jubir Dahlan, diai aji, Wage, Mas, Kumambang, alamat-alamatnya sampai sebut tidak bobo. Eh, dan Syekh Muhammad Bakir, artinya kamu sebut kedua-duanya malah lebih bagus, satu, satu salah satunya enggak macanak. Ini orang-orang hebat semua ini, yang ga hebat itu wangi kita, wangi kita sehingga hebat. Seng kerong ngomong aku, woi ajo ngomong melu-melu. Menggarau Rudorigi, kamera mengatakan ini nggak hebat. <laughs> Ayah, saya Mahfud, saya Muhammad Mahfud afirmasi. Orang anu ini orang orang tuben atau mana ini? Hmm? Kemudian Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Sato Al-Maki. Ini yang punya kitab. Ini beliau punya karya tulis semua ini. Semuanya ini. Nyampaikan Kaji punya karya tulis. Namanya Al-Hadis, Al-Sunnah. Yang enggak punya karya tulis cuman satu orang yang pertama tadi, Mukharor enggak punya karya tulis. Belum <guruh> <guruh> <guruh> tahu dia. <guruh> karya tulis saya itu banyak. Saya itu punya karya tulis Syarah ilmu tafsir, hmm? saya nyarai apa itu karya tulisnya Imam Suyuti saya punya karya tulis uh, khasiah wascharah tajujami fi usuliyahatisir rasul. Hmm, kita percili jumlahnya 20 juz, semu ini, hmm? Semua ini kita, hmm. nanti tak judulkin habis aku mati. <laughs> Saya punya karya tulis. Banyak saya karya tulis. Ada, ada tentang Tauhid. Ada sejarah hidup saya. Jadi saya membuat karya tulis menulis sejarah hidup saya. Sebabnya nanti kalau kamu menulis sejarah hidup saya. Rawan keliru. Gara-gara kamu seneng sama saya. Terus bok, pek, pek, akibatnya aku like ono Tapi nak, yang menulis saya sendiri. Aku tak tulis. Eh? Eh? Jadi. Apa ya. Eh? di situ ada cerita saya mengembala kambing lalu dinto sama yang punya sawah wah wah <laughs> pakai arit <laughs> orang tak jadiel nanti nanti kalau dia berapa tuh biar sendiri ya. jadi saya Abu Bakar bin Muhammad Sato ini yang punya kitab itu Syarah Fatul Muin ya anak tuh Kemudian Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Ini punya karya tulis banyak ini ya. Kalau nggak salah itu mutasor jidan itu juga karya tulis beliau kalau nggak salah Sarana lihat sendiri Saya Usman bin Hasan Adim Ad Yatni Ini punya karya tulis banyak Imam Abdullah bin Hijaji Asyarqobie Imam Muhammad bin Salim Al-Hifni Imam Ahmad Al-Khalifi -Al Imam Ahmad al -Bis -Bisi, Imam Ali Al-Halabi dan Imam Sultan bin Ahmad Al-Mazyahi. Ayo yuk. Kemudian Imam Ali Azhdi dan Imam Al-Qasri. Imam Ibnu Hajar al haitami Ini anu ini yang ahli apa? Yang ahli fikih. Sebabnya saya punya selisih guru. Ibnu Hajar Al-Azkolani, saya punya semua kitab, saya punya sanatnya, saya, saya punya, semua kitab, saya punya sanatnya, punya solusilah, nyampero, Rasulullah semua. Hmm? Cuma di sini tak sodoriin sanat sejidak, Cica, tapi apalagi tau jaduk bulldog nih. Saya nggak, apal ini, minal fuguha, kamu apal ini, oh. ini nanti tak beri waktu weh jam ini nyampe jam sepuluh ya paling ya Suwidik. <tuh> ibnu hajar al haitami dan imam khotib Ashir Bini. dan imam amromli al kabir dan imam amromli as sohir kemudian soikal islam zakaria al ansori imam jalaluddin al madi al kafit ibnu hajar dan imam jalaluddin Al-Mahalli, ini Al-Hafid ibnu Hajar, ini Anul, Al Al-Asqolani, Al ini, ini ibnu Hajar, ini Sama ibnu Hajar, ini beda ini ibnu Hajar. sing Singkoyo diceritake balik mubalek dulu ada ulama belajar, setelah itu enggak ngalim-ngalim pulang, setelah di tengah perjalanan dia ada hujan, lalu mampir di sebuah gua. Huh? Lalu ada air yang netes. Melihat lama-kelamaan batunya deklon. Lalu dia sadar bahwa belajar kalau sungguh-sungguh terus-menerus akan jadi ngalim. Kemudian nggak jadi pulang terus kembali lagi. Namanya Ibnu Hajar. Ngawur. We. Baca sejarahnya. Beliau umur 10 tahun. bisa apal quran malah. Ceritamu wala'ewe. Wala wala <laughs> ha? Hajar itu memang bapak itu hajar. Orang genah. We. Ha? Belajar itu bernama bapaknya itu ibnu ecer dan ini orangnya beda kalau al-haitami ibnu al-hitami ini al-iviki kalau ibnu ecer al-hafid ibnu ecer ini al-askolani ini yang punya kitab bulughul marom bulughul marom bulughul marom itu kitab kitabnya kitab hadis tinggi itu kelasnya itu kamu belajar itu tanpa seorang guru jadi wahabi, eh? Eh, itu ada beberapa hadis yang jalanan jalanan itu ya. pemikiran yang hebat. Kemudian Imam Ahmad al Iroqi atau terkenal dengan sebutan Abu Jura, kemudian Imam Abdurrahim bin Husain al Iroqi, kemudian Imam Syirojudin, Syirojudin Sukun. Al Bulqini, kemudian Imam Ala Udin bin Al A'tor, kemudian Imam Yahya, Yahya, ya. Imam Yahya bin Sharof An Nawawi. Ini Imam Nawawi yang terkenal dulu yang punya kitab apa itu, apa itu Al Arba'in Nawawi. Hmm? Arba'in Nawawi. Kemudian Imam Abi Hafiz Umar bin Asad Arrobani, Arrobai. Kemudian Imam Abu Amr Utsman bin Abdurrahman ibnu Sholah, kemudian Imam Abdurrahman ayah hendanya ibnu Sholah, anu kemudian Imam Abu Saad Abdullah bin Abi Asrun, kemudian Imam Abi Ali Hasan Alfa Al-Fariki, kemudian Imam Abi Esqa ibn Ibrahim Hashirazi. kemudian Al-Qadi Abu Tayyib kemudian Imam Abdul Hasan Muhammad al Jisi. kemudian Imam Abi Isha Ibrahim bin Ahmad Al-Mawar Al-Marwaji, -Ma, al kemudian Imam Abdul Abbas e, Ibnu Surat Al-Baghdadi. Setiap ada kata-kata Ibnu kian aja. Apa itu bin nggak masalah. Ibnu Surat Anggir ikuti ini apa apa-apa. Kemudian Imam Usman bin Sa'id al-Anmati. An -al, al Kemudian Imam Ismail bin Jaya al-Mujani. Kemudian Imam Muhammad bin Idris al-Safi'i. Ini Imam Shafi'i. Jadi urutan saya nyampe Imam Shafi'i itu 36. 36 silsilah seorang guru. Gurunya terlalu panjang, terlalu lama Imam Shafi'i ini muridnya Imam, muridnya Imam Malik. Dan Imam Malik muridnya Robiah bin Abi ab, Abdi Beliau dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Sahabat ini. Anas bin Malik ini muridnya kanji Nabi. Begitu juga Imam Malik. Juga merupakan murid dari Imam Nafi. Eh, Imam Nafi dari Ibnu Umar. Dimana Ibnu Umar ini. Antara Ibnu Umar sama Anas bin Malik, keduanya itu muridnya e Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Dan kanjeng Nabi muridnya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril orang kok muridnya e Gusti Allah. Wah, ojo ngomong ngono. Malaikat Jibril muridnya e Gusti Allah. Malaikat Jibril ini adalah utusan e Gusti Allah. SWT. Subhanahu wa taala. terus Gusti Allah muridnya e sapa? Wek tak Isi Allah, muridnya siapa? Semoga barokah manfaat untuk kita semua. Dimohon setiap malam Jumat membacakan fatihah untuk para masyaih guru saya di atas. Al-Fatihah. Al <tuh> ini tulisan ini ada di Arba'in di apa itu, di paling belakang. Ya. Karena Pak Ustaz Silsilahnya arbain Bukannya mus nyampe musonifnya arbain Helah musonifnya arbain sampai aku tak <tuh> Mus arbain sampai kajin Nabi <tuh> <tuh> Tapi fikir <begini. tuh> Itu dia ya Nanti Nanti jam 10 maju satu per Oke okay? salam warahmatullahi